Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar presentasi dari Pak Sabar Ibu tadi, menurut kami program ini sangat bagus. Khususnya mengenai pembangunan. Pembangunan itu harus melibatkan seluruh apalagi pembangunan di bidang pendidikan. Jadi pembangunan itu harus dirasakan oleh semua siswa dan tidak ada Membedakan penahan dalam bangunan itu agar pendidikan ke depan itu apa yang kita inginkan semua bisa pintar, semua bisa sejahtera, semua bisa tujuan eh, yang ingin kita capai, meningkatkan eh, pendidikan tunas akan datang bisa tercapai Dengan program ini kami dari pimpinan pondok sangat mendukung program selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati Yang terlalu mendukung program penyumbasan kami uh, Di mana program ini Uh, diadakan pada tanggal uh, 9 sampai 16 uh, Juli dalam uh, baik pada materi ini saya akan menyampaikan tentang SDGs SDGs ini adalah uh, Sustainable Development goal yang telah diadopsi dengan istilah tujuan pembangunan berkelanjutan atau di Indonesia disebut TPT tujuan pembangunan berkelanjutan Adapun istilah yang dipakai hmm. Ya, jalan dari itu adalah global goals atau agenda 2030. Nah, apa tujuan dari SDGs ini? Tujuannya adalah yang pertama bagaimana itu misalnya pendidikan merata, eh, ekonomi merata dan kesejahteraan merata. Tidak lagi ya istilahnya ketinggalan Ya istilahnya maju bersama semua elemen senda sosial. Iya. Adapun di sini sejarah pembangunan berkelanjutan ini Bapak-Ibu sekalian bisa dilihat 2 Kooperasi Dikungan Hidup Manusia di tahun Di 1992 Kooperasi Tingkat Tinggi PBB Dan di 2002 Deklarasi ini sudah banyak yang melakukan Tentang SDGS ini Nah namun kita 2013 Sudah 30 negara yang bergabung Sebagai ekor Untuk membangun bangsa maju bersama Nah pada tahun 2015 SDGS ini diadopsi Pada KTT PBB. Oleh 193 negara anggota yang berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama pada tahun 2030 ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian Adapun yang tentu harus kita pahami bahwa Apa sih tujuan, berkela apa, tujuan pembangunan berkelanjutan ini Sebenarnya dia punya 17 tujuan ya 17 tujuan kemudian 169 target atau pencapaian dan 247 indikator yang ini dilaksanakan oleh semua elemen komunitas yang mengincu bersama dalam dunia pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Adapun prinsip-prinsip dari SDGs ini Sustainable Development Goals ada tiga bapak ibu sekalian. Ya. Yang pertama adalah universal. Universal artinya dilaksanakan oleh seluruh dunia. Yang termasuk Indonesia. Integrasi artinya dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan termasuk pendidikan dan pendidikan inklusif, artinya melibatkan semua dan memberikan manfaat pada semua jadi tidak ada lagi diskriminasi atau termarginalkan semua uh, maju bersama semua kita, termasuk pendidikan bapak sekalian next yang perlu uh, lagi kita pahami bahwa uh, ketertetan antara TPB atau uh, tujuan pembangunan berkelanjutan multi target Pertama adalah equity, Gender equality ya Apa itu gender equality ya, Bapak ibu sekalian terus perempuan Bahwa perempuan sebenarnya bukan hanya tugasnya Melayani eh, tugas domestik di rumah Atau melayani eh, suami semata Tetapi uh, Dalam ini perempuan juga diberikan akses Termasuk pendidikan Wadah untuk berkembang Kalau ini karir, ya, karir untuk, uh, Membantu suami di belakang seperti itu yang kedua adalah equality education. Ya selama ini bapak ibu sekalian paham bahwa biasanya hanya laki-laki yang bisa lanjut 3 seperti itu. Tapi sekarang juga perempuan bisa melanjutkan peringkat 3 untuk ya mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama dengan laki-laki seperti itu. Tidak lagi diskriminasi dalam hal ini seperti itu. Ya di sini disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa education is the most powerful tool which you can use to change the world. Artinya ya, salah satu senjata yang paling ampuh adalah pendidikan untuk bisa merubah dunia. Ya, seperti itu. Uh, saya, demikian dari saya, Boski, ya, Boski. Ini relevansinya guru, kepala sekolah terhadap Sustainable Development Goal, atau di dimaksanakan tiga pembangunan berkelanjutan, seperti ini. sisi global seperti perubahan iklim, sangat membutuhkan perubahan. Perubahan dalam gaya hidup. Dan perubahan cara kita berpikir dan berpikir Misalnya Mencoba perubahan ini Kita butuhkan keterampilan nah, Keterampilan Nilai dan sikap baru yang mengarah pada Masyarakat yang lebih berkelanjutan Nah sistem pendidikan Harus menanggapi kebutuhan mendesak ini dengan Mendepolisikan tujuan pembelajaran Dan konten pembelajaran yang depan Yang kedua Memperkenalkan pedagogik yang memberdayakan Peserta didik dan mendesak institusi untuk memasukkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam struktur manajemen mereka. Ya, pendidikan memiliki tujuan tersendiri, yaitu uh, itu cara mencapai tujuan yang lainnya. Pendidikan tidak hanya bagian dari pembangunan berkelanjutan, namun juga merupakan punjuk utama atau Key Enabler dalam pejabatnya. Inilah mengapa pendidikan mempresernasikan strategi penting dalam usaha pencapaian literasi. Ini dari UNESCO. Uh, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang Universal Design Learning (UDL). Di sini ada e, semacam lingkaran ekspresi marginalis Merupakan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa Bahasa atau perilaku yang meninggal Jadi siswa atau buruk Jadi di sini siswa mereka itu kurang Cara e, melihat suatu masalah itu berbeda dengan temannya yang lain Kemudian implicit margin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sewah Yudi, guru di SMP Besantren ini e, Terima kasih atas adanya program BBL ini Karena dengan program ini saya bisa memahami bahwa Ternyata ada RPP e, yang dirancang oleh guru Yang dapat membuat persatuan didik menjadi lebih mudah dalam Uh, belajar kemudian uh, dalam program ini juga dijelaskan bahwa ternyata guru itu tidak boleh uh, membeda-bedakan murid satu dengan murid lainnya, tetapi kita harus berpihak kepada semua siswanya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kita terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan wawasan yang sangat berharga dalam rangka pengembangan berkelanjutan untuk hal ini tanpa dengan kerjasama, tanpa dengan bersinergi jadi dengan teman-teman tidak akan mungkin tercapai mudah-mudahan program ini bisa berkelanjutan dan ada tindak lanjutnya sesudah ini demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pesantren ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat materi yang memberi kami materi hari ini materinya sangat bagus Uh, di mana materi tersebut bisa menambahkan uh, wawasan buat saya, menambahkan uh, kreativitas lagi buat guru yang lain, uh, karena materi yang diberikan adalah materi yang uh, sangat bermanfaat bagi uh, bagi uh, peserta didik di luar tanah. Alhamdulillah, pada presentasi yang disampaikan sama materi tadi, sangat uh, punya banyak manfaat di mana. Uh, Isi dari para presentasi tadi yang diberikan adalah uh, Sustainable Development Goal yang mana sendiri adalah tujuan uh, pendidikan berkelanjutan. Sehingga pendidikan-pendidikan uh, saat ini di Indonesia mampu kita uh, bermanfaat dan tentunya uh, untuk anak kita ke depannya. Terima kasih.